Dan halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Witan di sini di Guruku Gamer Belajar nge-game, belajar Oke, okay. uh, halo semuanya teman-teman dari kalangan siswa dan kalangan guru yang suka game ya yeah, Welcome to this channel, I'm really glad to see you Oh ya aku ingin ngomong, ngomong beberapa hal sebelum kita mulai permainan kita hari ini Yang pertama Terima kasih untuk kalian semua yang udah apresiasi atau appreciate ya Apresiasi, yo ejaan yang benar Apresiasi di sebuah game yang ternyata tak kusangka-sangka bisa mendatangkan uh, traffic ya Aku aku kaget coba ambil game ini Datang semua orang karena saking tertariknya, saking antusiasnya Iya, benar, adorable home di mana game itu gak neko-neko korek -neko, permainan nih Hanya perabotan yang unik Terus uh, kucing yang lucu-lucu Story lain yang gak terlalu kompleks Dan lain sebagainya Justru itu yang menarik Bagi pemirsa semua Para siswaku dan para kawan-kawanku semua nih The Adorable Home Iku kan kita menjadi karakter cewek yang menunggu pasangannya, atau si cowok yang sedang bekerja, Nyiapkan bekal, dan lain sebagainya. Kalian iso tonton videonya ini di sini, yo atau di mana pun yang ada di layar ini nanti aku pasang. Iku ternyata gamenya punya uh, keunikan tersendiri di hati masyarakat. Thank you so much, thank you so much for notice, uh, uh, dan nonton video ini. Yang kedua, hari ini saya memakai baju putih. Yo, itu sengaja sih, sengaja really. Uh, karena ini adalah seragam yang saya gunakan sehari-hari di sekolah that's why karena saya adalah honorer atau posisinya GTT Yang mana itu adalah awal dari jenjang karir ke depan Semoga saya mohon doanya Untuk teman-teman semuanya juga yang sedang berjuang Untuk kayak CPNS, P3K, something like that Tetap enjoy your life Tetap-tetap yo. bersemangat dengan seragam yang kalian gunakan Karena apa oh ya? Suatu hari ketika nanti ada perubahan nasib Entah bagaimana Tuhan memberikannya Nanti kalian akan mengenang masa-masa ya Allah aku biar seragam ini ya. Atau sawane so sawane so sawan. So, so, jangan pernah berkecil hati kok aku masih kecil, aku masih Nggak, Ini seragam ini untuk teman-teman para honorer dan GTTE semua. Ini adalah ya, oh, celebrate, celebrating why? Karena dengan seragam ini kamu bisa berkarya dengan lebih baik lagi, dengan lebih besar lagi, belajar kinerja yang lebih baik dari senior bekerja, apa ya? kayak belajar something more lewat seragam ini, you will happy with this, and the experience, pengalaman yang akan kamu bawa di jenjang selanjutnya will be eh uh, mengembawa kamu ke level yang lebih tinggi, so soalnya aku denger dengar dari teman-teman saya mulai capek, mulai ya memang melelahkan, tapi harus rukuat untuk dijalani, ayo saling menguatkan yuk teman-teman Oke, okay, hari ini kita akan memainkan sebuah game. Eh, uh, ojo Detroit di seyo bukan bukan karena kenapa-napa. Aku ingin membagi Detroit kelar, lainnya juga ikut soal. Like, misalnya aku fokus di Detroit ya. Kadang ya ngerti deh, kan? Keterbatasanku ya, di sekolahan dan lain sebagainya kayak... Uh, apa? uploadnya hanya dua hari dan gamenya itu saja tapi nanti Detroit akan tetap saya teruskan cam kan itu Detroit akan tetap saya teruskan karena I love that game so much tapi untuk selingan yo selingan kali ini kita akan memainkan sebuah game yang mekanismenya cukup sederhana yaitu Father and Son pernah dengar game ini game ini tuh formatnya Android ya berbasis Android jadi kalian bisa main di tablet kalian, kalian bisa main di HP kalian Dan sistemnya mostly point and click Tapi ternyata ono kejutan-kejutan yang bakal menanti kita di dalamnya. Wow, itu aku pas nyoba demo ya, sesingkat mungkin kayak ecep di loon Oh my god, oh my god, bisa kayak ingin ya wes langsung kita record saja Yuk, let's begin Sudah jalan ya nah di layar yang kita lihat sama-sama ini so, full no oh uh -uh, oke okay. di layar yang kita lihat sama-sama ini ada select language ada English, French, Dutch dan Russian terus aja Pinin, Jepang, Portugis, Spanyol, Napulitano, Italiano ya yeah, kita pilih Inggris saja sudah oke okay. and apa Press circle to start. Wih, keter-keter. To unlock additional game in content, please visit Naples National Archaeological Museum. If you are eh belum selesai and unlock extra game content. Hmm. Harus ke museum ya untuk unlock something secret. Oke okay deh. Oke, okay, ada pilihan untuk new game. Apakah gesturku terlihat di sini? New Game Oke, okay, here we go Diawali dengan musik-musik yang dramatik ya Wow Tetap tidak berubah dari yang aku icip Pertama kali Palet uh, Watercolor Nah, kita kayaknya udah bisa mainin lewat sini nih Bisa left atau, atau tak turunin direk oh, Aku dilema ada right, wih. Oke, okay, kita udah bisa jalan. Ada left. Karena kita nggak mau terjun dari tempat ini, jadi kita pilih left. Tuh kan? Masuk rumah dulu kayaknya. Siluet-siluet ngunduh nggak sih? Oh my god, oh my god, a couple. Dan ada tanda love. Terus aku kutubi ya ghi. Coba tak klik sana sini ya. Alright, kita klik ha hatinya sih. Ah. Sayang. Oh, tak kusangka-sangka ada serangan tiba-tiba. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Kita jadi orang lain lagi atau masih yang tadi ya? Di sebuah apa? Museum maybe aku bingung ini aku mau megangnya Eh, apa Tere, sumpah tanganku tentu tidak kuat apa tak kini ya maaf Lek aku banyak lihat bawah soalnya iki tidak di oke okay. uh, klik sana sini count b uh, patung budanya statue yes statue hmm nope eh uh. oh Aku tidak menduga bahwa itu akan terjadi Kita pindah pindah masa enggak sih? Aku masih belum tahu cerita aneh ini jadi Cleopatra, tayo apa ini? Kayaknya jame lagi, yo. kita klik jame lagi And here we go Eh, hey, kembali? Oke, okay. fade to black Father and son Ayah dan anak oke, okay, apa yang akan menunggu kita? kita cek bersama Neapolis hari pertama 2017 wih, audio ini ke oke, okay. mungkin akan storytellingnya banyak dari kata-kata ya, tadi betah-betah no moco kayak lintik game oke, let's go langsung tak arti no ya, untuk anakku sepertinya kita akan apa? berbagi daging dan darah tapi, ah, maksudnya tapi bukan karena aku never the loving relationship come with a father and son uh, jarang ada hubungan kasih sayang antara ayah dan anak yang ditunjukkan secara terang-terangan yang bisa aku tawarkan kepadamu Sekarang adalah Penyesalanku dan rasa sakitku Karena tidak bisa menjadi Seorang pria dan ayah Seperti yang kamu harap-harapkan Wow, that's so deep Sebuah penyesalan ya Oke, okay, next Aku minta maaf Karena aku sangat apa ya, Tidak berkontribusi banyak Dalam hidupmu Dan Uh, itu membuatku sakit juga karena kehilangan momen-momen dimana kamu main di sekolah, ulang tahunmu pertumbuhan kamu dari anak kecil menjadi seorang pria yang kini aku tahu dan seorang pria yang apa ya dulunya aku harapkan, tapi tahu-tahu yang -tahu besar ngonolo. the man I wish I could have been Yo, lanjut untuk kamu Michael mungkin nama kita Michael ya. nama anaknya ini Michael aku meninggalkan semua hal yang aku punya aku telah memberikan hidupku untuk pekerjaan dan mungkin hal ini tidak akan pernah cukup will be enough tapi I know tetapi aku tahu kalau ada kamu dan ibumu yang harus apa yo menanggung semua ini had to pay the price ah oh, kelilit utang apa ya apa ini? tapi kayak ayah ingin mewariskan semua aset yang dia punya ke anak dan istrinya ini karena bentuk penyesalannya I love her dearly aku sayang banget ambil ibumu tapi sayang aja nggak cukup untuk membuat hidupmu bahagia uh, aku harap suatu hari kamu akan mengerti lanjut sebagai seorang arkeologis oh ayahnya bekerja se se sebagai arkeolog yang mana aku pasti adong gini, pasti gak pulang-pulang dan pasti koyok neliti-neliti di luar sana arkeologis uh, I was born by the tangible. Oh the itu, ya? tapi sebagai seorang artis, seorang yang menikmati pekerjaannya sebagai arkeolog Eh, salah Artis Siki Michael ha -ha, sorry. Yeah. But as an artist, you are free To imagination And to the abstract Kamu punya kebebasan untuk berimajinasi Dan melukiskan apapun Yang bahkan wujudnya abstrak sekalipun Aku percaya Kamu mampu Untuk melakukan hal besar Dan dunia hanya membutuhkan Apa? World is just waiting to see it dan dunia sebentar lagi bakal tahu kalau kita punya artis besar yang akan hadir yaitu Michael dalam cerita ini oke okay. tak watch sekilas ya is an almost final act of selfishness ini adalah puncak dari keegoisanku ya aku ingin kamu hadir di sebuah kota namanya plus dan see the world in which I took refuge Aku gak ngerti bagianiku. Ada tiga pameran uh, dari event arkeologi Museum Dinaplus. Whose meaning through communion komunitas dan beberapa pelajar akan ngumpul di sana. Yang akan menunjukkan uh, jati dirinya And the light of fire within you will show. Yui. dan mungkin ada beberapa mereka yang menginspirasi kamu untuk bagaimana secaranya hidup lebih baik kurang lebih seperti itu Kita sudah berada di dalam gamenya The real, the real, real, real game Oh kita bisa berdiri Oh, semuanya ya, oke Wow, wow, wow, smooth sekali Smooth, aku suka yang seperti ini, Bung Suka Mungkin pagi-pagi enak mimik kopi ya It will be nice, start the day uh, The movement-nya itu membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama I love this game, I will follow developer, aku akan mengikuti developernya di Instagram. Oke, okay, lanjut, lanjut. Sudah mimik kopi, sudah melek, ya, eh, sudah melek. Oke, okay, ini apa ini? Oh my god, a lot of word, wah, wow, kayak tulisannya. Kalian baca sendiri ya, pause seperti biasa, terus enjoy, Kayak latihan bahasa Inggris ya, lumayan, deh. Apa po gratis gratis ilmu mo co koi neng neng neng berlatih kosi kete oke okay. next awas awas oke okay. oke oh, kayak kita tinggal di apartemen ya ini juga bacaan dewe bacaan dewe bakal tak bukain untuk kalian tapi wacawan dewe ya mandiri sualayan alright oke okay, terus oh kita di balkon Uh. Terentius Neo and his wife Kayak sebuah lukisan terkenal deh Oke okay. Kita pilih kursi What will happen? Oh, nothing happen Oke, okay, Kita coba lihat balkon ya Mungkin kita tahu Lingkungan rumah kita itu bakal kayak apa Kalian bisa denger itu enggak? ada suara mobil orang jalan uh, kerumunan berjalan kayak dup, dup, dup, dup. ya suasana kaya di kota berarti ya ramai banyak kendaraan kota banget nih vibesnya oke okay, mas coba kan telok balkon nanti pusing kita coba ke arah sebaliknya kita kembali ke dapur dan kita jelajahi dulu dulu rumah kita ya loh, melibet Di kamar mandi kita Nggak mau itu dulu Persiapan, make up, make up No, oke okay. Terus ini apa? Pintu ini apa? Oke, okay. ngeblink dek kamar Di De kamar kita gelap ya Oh, ada pilihan baju Kita bisa ganti baju nggak ya? Coba, coba Oh my God Oh ini apa? Uh, secret yang harus kita kumpulkan dengan berkunjung ke sebuah tempat namanya Museum Naples, yang mana saya tidak tahu di mana itu. Kalian like tahu? Tolong komen on dik bawah kak itu mana? Gak di sini di sini, dek jelas on di komentar. Oke, okay. snack snack. Ah tempat tidur kita, tempat terbahan terbaik. Your smiling parent and Loh, meh sepi, santo. Aduh, tolong aku, gak iso Cek, mang cepet ya. Frame picture of you and your father. Oke, okay, gak iso diklik juga, tapi itu foto kita. Terus, hmm. buku Lufo Ludofico Solima, Solima. Oke, oh ini Eh oh, iki bahasa aku koyo gak familiar ngene. Lek sing ngerti artine kok menno nek baju ya aku butuh pencerahan. La gestione impreditire de, de muselcantino. Yo lanjut. Oke. Okay. Oh sepertinya kita bawa koyo ono bunyi sererekan nggak ngomong, Oke, okay, next, next, next, next. Oke, okay, kursi ini buat apa kok nganggur sekali. Waduh banyak kursinya bisa dipilih ya masih doyan ngelamun nih kayaknya. oke kita keluar berdiri dulu lah terus keluar oke kita sampai lagi di ruang tengah Kayak pintu ini deh yang akan menjadi objektif kita yuk kita coba wow wow semakin crowded aduh bagi teman-teman singgah -teman seneng hirup ikut kota ini bakal berisik banget sih Uh, it's a lot uh, Coba yang ini dulu ya And go Oh Mr. Michael Gimana kabarmu oh, Dialogi sama Meli juga dong uh, Kita bisa milih oke okay dengan cuek dan biasa aja Atau ya yeah, halo uh, Kamu gimana dengan Better Ya aku milih better Ya yeah, aku baik-baik aja Makasih Eh kamu mana uh, mau kopi nggak mau tampilan kopi nggak no thank you, I'm actually going to atau cuek oh enggak, makasih, aku cuma mau pergi kok sebagai orang Indonesia yang kultur ramahnya sudah terkenal di mancanegara akan memilih, menjelaskan apalagi itu ke tetangga kita sendiri uh, apakah kamu akan menghadiri pamerannya ayah kamu hmm. ya karena aku jawab I think I owe it. Karena aku kayak ya, aku diundang jadi aku mau datang. Terus leh le, aku jawab sebaliknya eh, why would I want to do that? Kenapa aku oh. kudu Itu kayak negative speech. Dan mungkin akan berdampak dengan karakter kita kehidupannya di masa depan. I think I owe it to him. He would have really liked it. Gaib e. bakal suka dong. Ya, yeah, aku masih belum pernah ketemu ayahku. Baru-baru kali ini dapat suratnya dan tiba-tiba suruh datang. Jadi, aku jawab, "Udah, hmm. hem nih. Oke, okay. hmm. sumpah-sumpah, gak terlalu lama berisiknya nih juga gak nyaman sih sebenarnya, tapi ya, wesla kita nikmati. apa ih, eh, ih, eh, ih, bisa main. Bola, bola, tek, mang." Oh my god, bola! Doeng, doeng, doeng, doeng, doeng. Eh, fokus, fokus, fokus. Oke. Okay. Si, si, wait a second. Itu apa ya ternyata? Si, si, si, aku penasaran. Setiap ikon yang ada di sini ingin ku tekan. Hanya melamun seperti biasa. Si, kita harus kesana, kok? Kesanasi, sakane? Harus kesana, kok? Kesana sih. I don't know coba ya lab buntu berarti ya neng Rono heh kok kemari-mari lagi eh eh eh boleh eh eh kaisa mencolot ya Ki Khaisa aku nah, kata tuh tuh tuh Ki jauh banget Tai Ki kita nggak mau naik Taxi or something else? Wow, wow. Oh, Iku mang. Aduh, ga nyaman. Terlalu berisik sih. Ah, how you, how are we today, sir? Uh, thanks. And you? Yeah, saya baik juga. Hari ini indah ya. Uh, kayak Eh, kan kita gak kenal nih Ini siapa ya Ini aja Do you see anything particular? You haven't the exhibition exhibit You know? Ya yeah, Dan aku ingin melihatnya hari ini Kamu bakalan suka It's spectacular That's why I'm hoping for Kamu gak akan kecewa Percaya deh, dan ini ya tak kasih kopi. Wih, dikasih dikasih kopi. Rek, too much, oh too much, too much, too much. Oke, okay, lanjut jalan lagi. Kayaknya arah kita benar. Sepertinya bagus ya. Balik ya, loh. Memang melo, eh. Tapi, mostly aku suka art stylenya game ini tuh Ya Allah Point and click, biasanya motifnya sederhana, Rek Dan harus bisa mengemas sesuatu dari kesederhanaan itu Dan I think developer game ini, it's berhasil banget Oke, okay, apakah itu tadi? Oh, masih... Oret-Oret Oret-Oret dong, D.E. Wih, kita dapat secret! Ya Secretnya game ini, Sketch ya? Sketch Oke, okay, thank you Mengumpulkan 5 Sketch -a. Kita harus jeli, berat. Art style Aku jatuh cinta, lovey lovey Lovey Apakah ini? Dia Tampak seperti bangunan museum untukku? Oh, kita ada di ujung... Apa sih? Isak? Eh, eh, eh, buntu, buntu, buntu. Oke, okay, oke. Okay. Go. Oh, belum sampai ternyata. Aku sewenang, misalnya, ternyata. Belum, belum. Di sini lebih tenang, ya? nggak crowded kayak tadi. Mungkin ini di pesisir jalan, atau masuk gang, atau... Something like that. Nah, tenang Dai Kimura aku di prank mana sih kita lihat apakah ini bisa untuk sketsa tidak bisa lewat begitu saja Sek, sek nyoba nyoba di depannya ku ada apa aku penasaran apakah buntu oke pura aku daya penasaran ku lagi tinggi tingginya nih lo kan ada sketsa pasti ya cek and recheck seperti kata Kak Regi double check triple check pasti ada rahasia kita dapat apa kali ini? Uh. perspektif onak oh, mata pelajaran perspektif lendidipa ya Aurel caranya Aurel sih ngeluh <laughs> tapi itu adalah seninya apa seni menggambar bangunan nih kok keren banget lah misalnya kamu bener-bener tekun dek dalamnya you can build anything you want dan kamu tahu ukurannya berapa it's cool Oke, kita akan masuk ke gedung museum Naples. Naples, apa Naples yo? And go. Uh, mengeruame, rotok okay, menggerucut rotok sepi. Sagi, sawap people. Oke, sepertinya kita and go. Selamat pagi. Ada tiketnya, Pak. Uh, uh, saya tidak mengenal Anda. Mohon maaf. Waduh, dijawab apa, apa ya? S no, sorry. You must have me mistaken with someone else. Don't I? Oh, tanya. Don't I? Apakah saya mengenal kamu? Imbaknya SKSD. I'm not around here itu artinya dia nggak nggak tinggal di sini anak ini ngene. Mbak E <laughs> Bae, salah orang kayak eh iya tapi kamu kelihatan familiar oh, ngecek cekai saya uh, ngaku nggak yo le le kita anaknya pak veredico my father live here tapi koyak eh hubungan mereka Gak pati baik aku ingin hide my identity sampai aku tahu kenapa sih kok ayah dan anak ini bisa ada family issues kok gak deh aku cuma mau beli tiket aeh oh iya iya iya Sa ah, maaf maaf aku nggak berniat untuk menyinggung kamu tuh uh, kayak familiar banget kayak orang yang aku kenal gitu loh uh, Did you know him? misalnya familiar yo, kenal lah otomatis. What did you think of him? Orangnya kayak apa sih? Uh, necessarily, kok aku lali artinya, boh. Seseorang yang punya good manner atau tata krama yang baik, dan semua orang kayaknya menghormati dia. Hmm, we weren't close. It's yes, much. I don't know him my Ya, yeah, maaf ya, maaf uh, Kayaknya semua orang di dalam Nanti bakal ngomong hal yang sama deh ke kamu He did a lot uh, Si pria ini tuh melakukan banyak hal Di kota ini Your ticket is on us I'm fine, thank you I wish he Beat for me as well uh, Netralai, that's very kind Are you okay? Eh, mbak, mbak, please, please, mohon maaf, aku tidak mengenal anda. Ojo di desa eta. Are you okay? ah uh, pass away, pak. Uh, ojo dead, like datiku like, kayak like, seolah. ngomong mati, ngono ojo jangan pass away, meninggal. Oh, Federico, this is really sad news. I'm sorry. <laughs> Berita sedih ya, ma. Aku berduka cita. I'm fine. Aku nggak pingin bahas terlalu banyak, ambek Someone I doesn't know. Well, makasih tiketnya, Mbak. Alright, kita sudah di dalam museum dan sedang ada apa kerumunan untuk melihat karya seni maybe karya penemuan terkini atau something like that eh iki copyright gak ya I don't know entar bisukan ae kayak itu ke lantai 2 tapi kita cek-cek dulu di lantai satu ada apa Ya allah langsung Oh my god Oh my god It's beautiful Uh can I help you Hmm I think Saya mau tanya aja ya nggak mau minta ditemenin Nah <tuh> tanya aja Iya, di tengah ruangan. Nanti naik tangga, pak. This is a beautiful museum. Aku bener-bener nggak -bener ingin ditemani siapapun saat ini. I, I'd rather be alone. Audionya sangat memanjakan telinga. Oke, okay, buntu. Aku penasaran penyanyi nih Mulutnya gini gak? Atau ada movementnya seperti itu gak? Seyo Sabar Enggak, enggak Letak cedeknya what will Tapi ada movementnya gini-gini Kelihatan gak? Oke, okay, lanjut kembali ke misi kita Ke lantai Selanjutnya It's a beautiful melody Oke okay, Kita dihadapkan pilihan Mau kemana dulu nih kita Hah? Apa langsung nang Egyptian ya? Langsung dulu aja, kita kita lihat Egyptian exhibit di mana kita bisa menemukan ayah kita di sana atau karya ayah kita di sana. Ini kayak patung Yunani enggak sih? Egyptiannya mana nih? Oh le, le apa? Dek museum itu enggak segan-segan untuk Buka karena apapun yang ada di sana always beautiful. Kayaknya kita harus turun satu lantai ke Egyptian ya. Ah, suasana di kota santri yes. Kita menemukan tempat pameran itu. Kita mau cek cek sana sini dulu. Oke. Okay. What is this? Hmm. Eh, eh, eh, eh? Eh? eh. Oh, what oh. An afternoon. Bayang nenek unta enggak sih? Ding de ding ding. Alright Oh! Kaget aku Oh ini Masyendi kumang hei uh, Oh, gambar uh, apa ini? Ini ini Oh my god, kita menjadi mbak-mbak Mesir ya? Yang ada di rumah Sebuah rumah sederhana dari Tanah Liat, maybe? Atau pasir gurun? Oh my god Oh my god, dan ini balkon dong. Oh, no teknologi balkon loh, Wisan. Wow, wow. Aku nggak heran-heran. Eh, aku nggak nggak berhenti berhenti untuk heran. Ambil kimiki dengan segala kesederhanaannya. Oke. Okay. What you gonna do? Oh, butuh palu dan pasak. Eh. Di mana aku bisa menemukan palu dan pasak? Mimik sih, Mimik sih, ben nggak kaget Mimik sih Di mana aku bisa menemukan Palu dan Pasa? Oke okay. Oh, kok yang mana mengelak? Ikonnya kaya muncul Kaya muncul Uh Lantai 2 dong Oh my god Oh, ini dong Baik Baik, siap Siap, sumpah kita mencari palu dan pasak ya Untuk menyelesaikan karya kita Entah dalam wujud arca atau apalah itu nah, Kalian tahu jenis fosil-fosil Atau kalian interest ambe arkeolog semacam ini? komen di bawah-bawah, let me know lagi, Oh, buntu ternyata Kita tidak menemukan pasak di area sini apa ya yang terjadi di masa-masa yang begitu sederhana ini sampai sekarang kita ada di dunia modern berapa banyak keputusan yang bisa merubah hidup seseorang? Ii berhenti nggak ah! kayak nggak cari mbak Nesi chatnya nggak pasak waduh ya <tuh> belakangnya ku piramid lho, lantas kok kau no? Hah? Oh, ah, pakai ah. ah koyok yang gambar yang muncul di kepalaku. Uh, aku enggak ngerti apa ini. Hah? exit bisaan. Oh, oh, iso, iso. Oh, dan lari. 1 2. Kita enggak seret si balik, saya si hah hah, time traveling, oh alah. sky fight lagi, mang oh my god, oh my god, loh. udah waktu dan sudah dapat pasak dan palu ya wes tak turuti game tak turuti siap oh mana mana terus <tuh> <tuh> mana bung ya timeline orah oh my God again, apa lagi aku your nih, that's not fire? allows if you can.. senang you senang want anything It's done.. sudah nih, Oh.. Saya dalek deh endek museum koi sembala di oma. What happen? Eh, <laughs> aku gelak kaget rek. Day 2 Oke okay, kita di rumah dan eh ono balkon tetangga yang mulai kelihatan ya. Tadi nggak ono balkon tetangga. Balkon balkon tetangga nggak ono. Oh, oke okay. tulisan ini tetap ternyata. He, ono ono ini lukisan mbak mbak Mesir. How how how how bagaimana caranya? Uh, Sepi, mimik kopi. bisa saya amban saya. Seh. Hari yang penat, dina applause. Oke, okay. wish, mimik, Copy. dan aku ngene, secret kita bisa ganti baju. Itu kita literally kena plus, uh, atau ini karakter kita yang ke museum itu dan mencari rahasia-rahasia. Bisa dicoba dua-duanya, Sekamare si, kamarnya tetep enggak. Ini Live, rek menunggu soe, tunang nae plus, duduk no, eh, kok kasur untuk mowul, mowul ngambil kamus di coba ya, cekak, nyasar atau anything, takut lengkap mbak kamus ini mungkin bahasa dari Leo oh yo kayak di tele juga. Oke, okay, kita siap untuk keluar rumah lagi Kak Mandi, mandi saya si, Aigi Kamu tidak mandi dan keluyuran kemana-mana Ikonnya nambah gak sih? Sing panah itu Aku kok hawa-hwa-hwa-e <laughs> Kita cek hari kedua Seorang nyonya yang tidak aku ketahui ya Hai, Michael Aku lupa untuk Memberikan kunci Seperangkat kunci dan sepeda motor Vespa yang terparkir di depan. Oh, I did wonder, aku, aku percaya nyonya ini tuh nyonya yang baik. Right? Jadi aku selalu ingin menjawab dengan kalimat yang baik juga. I did wonder, oke, okay. thank you. Makasih, Bu, yang tidak aku tahu namanya atau Ibu Kos. Aku panggil Ibu Kos saja ya. Bagaimana museumnya Hmm. aku lebih impresif karena isok traveling waktu. Like kalian denger suara-suara di luar aku yo, Eku suaranya adikku lagi kecekikian gak ngertiin telah apa coba. Uh, apa yang kamu harapkan memang? Musim itu memang bagus. Hmm. realized that my father improving I had sneakers sneakers siko boy but I anything uh, I didn't realize Lagi ku bangga ambe ayah kan ya Pengin tak pelere sumpah Kayak setidaknya something big that my father worked it on Dia adalah orang yang baik Dia bekerja keras sampai akhir hidupnya ah didn't work very hard in the right place to ojo satir pohre ya yeah, wes lah like, I'm glad oke okay. ya yeah, ayahmu akan senang kalau kamu juga bahagia oke okay, thank you oke okay, kita akan naik pespa soalnya harus dikasih eh, naik mundur ya bu? oh puter, iso puter juga, oke, okay. oke okay, buntu, lebih cepat, lebih baik, mengger, mengger, mengger, mengis, kita ke musim lagi dah ini, oke? Okay. Eh. Menyapa Pak tukang kopi ya. The Janji Jiwa men. Eh, uh, ya, apa pengalamanmu di museum kemarin? It was good. Thank you. It was sound particle in mm -hmm. apakah begitu mengecewakan? Ya, aku bisa mengerti. More, not necessarily overwhelming, just hanya mengejutkan. Nah, kaget. Apa yang kamu harapkan dari berkunjung kamu museum dan pekerjaan ayahmu itu? I'm not taking anything away from them. Aku nggak ngerti sih maksudnya apa. itu pasti sulit untuk kamu ini and that's all you can for uh, concern maybe sie melihat dari perspektif ayah anda ya inilah yang ayah anda ku kerjakan oke, okay. semoga harimu menyenangkan, I will thank you will thank you oke, next sepeda ya biar kita tidak berjalan-jalan Mas sama lagi seriously. Parkir dulu. Alright. Say ya. Wait a second. We're back. Ya yeah, sampai sini harus jalan kaki. Ya Yo, ya Jalan tapi ya sudah Ya sudah lah. Atau kita harus menjelajah ke sisi museum yang lainnya untuk mendapatkan sketch Akan aku cari itu hari ini Oke, okay, kita ketemu mbak-mbak tiketing lagi ya Oh, lewat begitu saja, bung Hai, hmm. kamu kan yang kemarin Ehm... Um, jam... Pack... Kayaknya enggak, enggak kena yang macet kita Good morning... But a good day... Uh, apa rencanamu ke musim hari ini? Apa sudah ada tujuan? Hmm, enggak, aku enggak melewatkan Exhibits kok kemarin Aku ingin lihat yang lain. Your father dan teman-temannya melakukan pekerjaan yang sangat-sangat bagus di sini. Hmm, aku tidak tahu bagaimana caranya dia mengerjakan itu. <tuk> Yo, satir banget. They have a place this truly stunning. Yo, puji tempatnya saja. Hati kok kayak antara ingin netral nang si ayah ambe rada jengkel juga karena aku ditinggal kayak ngono menung ngene iku Aku merasakan itu di dialog-dialoge. Mungkin uh, explore eksplorasi di tempat yang lain. Hmm, that's the plan. Kita ke tempat lain. Oke, okay, have fun. Take care. Bla bla bla. ganti dong kuartet siap string kuartet tapi apakah tetap bernyanyi atau ngik ngok ngik ngok, ngik -ngok, -ngik -ngok. biola gak menyinyong gak menyinyong gak menyanyi siap siap komandan nah aku pingin ini dari ruang atas ya, yang paling atas. nih turun-turun-turun-turun. Um, apa kita nyoba minta temenin pak ini? kayak wingi kita terlalu dingin ya. tapi kita ketemu lagi sekarang. wih langsung ngerti jeneng dong. Michael, welcome back. How was your day? Uh, it was incredible. Wonderful. Did you have a chance. Uh, kamu mau lihat pekerjaan ayam nggak kemarin? Ya, yeah, ya, yeah. ya yeah, dong. Ya, yeah, dia akan senang mendengarnya. Iki orangnya sudah tiada bukan? Mm. I wasn't expecting to get so emotional. Ah, aku pingin cuek tapi aku pingin sayang. Ini situasi yang rumit. I'm sure. Aku nggak kepingin ada emosional tertentu. Because of your father, ayahmu, dia orang baik loh. iya, ya ya. Aku sering denger dia dengan segala personanya. Tapi kepo ya, kepo. Would you mind telling me? Dia adalah orang yang patut diberi kebanggaan sebagai ayah oleh anak-anaknya dan keluarganya. Menang si Menang si ayah. Are you okay? Mm. Aku berharap aku lebih... Nah, ini dilema ya pekerjaan dan keluarga itu bagi seorang pria atau mana opo mana arkeolog. It's a far away, jauh dari rumahnya. So should keep moving. Kuharap aku tahu semuanya sendiri, bukan dari orang lain sih. Kayak benar-benar merasakan that's it's a good great person. Niatnya anak eh begitu. Ya, kayaknya dia juga akan berkata hal yang sama. Alright. Lanjut, kita ke... Tempat lain ya, kemarin kita ke Egyptian. Sundial Room, Pompei. Sun dial Room C, seperti yang kita janjikan tadi. Oh my god, gak bisa dibuka. Real life, mohon maaf nih, saya di sini nih gak deket mana mananya dari Naples nih, nggak bisa nih. Oh, dia bisa satu, yang dua nggak bisa. Wah, pasti kepo banget sih. Atau jangan-jangan setiap hari harus ditentukan, kayak hari pertama kamu boleh kemana dan kemana Hari kedua kamu boleh kemana dan kemana, eh gitu deh Nanti kita coba ya kalau kita ketemu hari ketiga Oke? Okay. Nah, apa ini, aku tidak paham koleksi-koleksi seperti ini Itu hanya terlihat seperti cawan bagiku Jelasin deh bawah rek ini koleksi apa sih? Lukisan di rumah nggak sih? Ini loh, kayak lukisan di rumah. Oke, untuk saudara-saudara, kita akan menonton lukisan ini. Hmm. aduh, nyemplak nyemplak sama. Pompei. Pompei ini nama kota ta? Kita terjebak. Satu-satunya cara keluar dari sini adalah menggunakan kapal Tapi kita tidak punya uang Seseorang berkata bahwa erupsi gunung berapi ini akan menghancurkan seluruh santero kota dengan api uh, Enough money uh, on, on fire saya Jelaskan situasinya dulu Ayo dong keluar dong berarti kita harus keluar dari kota ini Tidak boleh putus asasnya, no, there is no way, Aurelia ah, Ada si kapal, tapi mahal harganya Kita nggak punya uang, sangguh Kita harus mendapatkan uang, Lucius Ayo, kamu harus berjuang sekarang Kamu, hey, hey, we need you right now Atau mungkin kalimatnya, kita harus bekerja sama, ngonobek ya Don't know what to, don't know what to do with the yeah, ding ding ding. Bling, okay. listen to it. I saw Terentius Neiu and his wife leaving today. Kayo okay. kenal? Huh? You? Yeah. How come? Yeah. There's no way they could take all old coin with them. ingin mengambil koin tetangga, koin-koin tetangga oh my God. That's a great idea Haruskah aku berkata seperti itu? I know where he hide his koin Eh, anda dulid sekali Sebagai seorang tetangga Eh, that's a great idea a Great idea disana Oke, okay, istriku senang. Kita harus pergi sekarang, sebelum yang lainnya mengambil koin itu. Kono, Kono, Kono. Before you do, check on Maxima. Maxima ki tetangga yang lain ta? What's going on? Tanya Maxima apa yang terjadi enggak oh. usah nyopo Maksima, ini urjun banget loh Oke okay, oke okay, oke, okay. good luck honey Oh, Maksima anak anaknya, sorry uh, Shout ya, kita teriak ya Arjun, Arjun sorry Harus segera Arjun, Arjun, Arjun, Arjun situasi dulu ya nih. Aku nih. erupsi rek yuk yuk yuk segera yuk yuk yuk yuk ngejar, nih. pak mau ngejar, nih. Aku mau ngejar, nih. Vespa, Vespa mau ngejar, kita benar ya jadi kita nggak buang waktu oke okay, kita sudah di rumah tetangga kita yang sudah kabur dan mencari koin emas biar bisa kabur pakai kapal maka di sini two people oke okay, kolek kolek ya golek rician rician nggak ono kita geledah rumah ini sampai bersih ada, kita tidak akan keluar hingga kita menemukan uang yang cukup untuk keempat anggota kita. on there Cornelius is that you Lucius <laughs> What are you doing here What have you found there Lucius <laughs> Berbohong demi keselamatan keluarga Uh, Terence told me to come. Darurat. Tipe macam apa orang yang menggunakan kata darurat untuk lie? Oh, I see. I should be on my way. Are you fleeing the city? Say. Dintro kasih ya, cepat dikorek-korek. I need this to leave. Me too. mulai dilema ya saya mulai dilema i'm going to need you to give them to me how exactly are you living <tuh> ah enggak ya, apa-apa ya. i'm going to need you to give them to me kayak merampas banget how exactly are you living tanya tanya dulu aku naik kapal podo naik kapal keluargaku ku butuh men. lucius tolong istriku juga butuh ini ya pikirkan kita di posisi yang sulit kita punya tetangga yang juga ingin menyelamatkan keluarganya Sak jane, H.E itu dia, karena dia menemukan pertama meskipun gak sepenuhnya benar kenapa? karena ini rumahnya orang ngono tapi untuk kalau menemukan pertama tetangga kita ya sing berhak you're right, I'm sorry kalau ada cara lain dah. sorry, Lucius Ah! di <laughs> sorry to i have to biar uangku genap pala lari ya, tuh Ayu, -lari. Run, lari cendek sana apakah ada sketch ah hey erupsi, bro Erupsi. elu sempat-sempatnya mikirin sketsa ya ya yeah. yeah. untuk untuk pengalaman yang lebih baik oh my god come on come on Woo. oh naik kapal ini ya oke oke oke oke kita udah deket di depan rumah yuk kita masuk dan temui istri kita sayang aku bawa koin kita bisa naik kapal nih jangkep empat orang semuanya nih sayang ngomong atuh loh sayang kok gak ngomong hee sayang aku jangan didiemin apa kita di rumahnya lucis no. sayang heheki harus kemah aduh aduh timeline dua orang jalan lerek iki pake mana ini? Rumah Lucius tapi kita traveling ke sana. Time traveler. Sik berarti rumahnya. Sopo sing di lukisan tadi namanya Angel Angel rek. Ana ndek sini. Lah, istri dan anakku? Apa bagaimana? Hari ketiga Oke, okay, here we go again Terima kasih udah nonton Tapi kita harus sudahi sini dulu Karena koe bakal seru di episode selanjutnya ya Kita menunggu sama-sama Apa yang akan kita temui Di kehidupannya mas Michael Nah ini lo lukisan ini loh Terentius Neo dan istrinya. Iki sih mostly cerita mereka ya. Wes, oke, okay, the next video jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian memang suka sama konten-konten yang ini, uh, kalian bisa request juga di Instagram, di email kita yang ada description box. Terus uh, komentar di sebuah komen yang kita pin. Wes no, no, yeah. ya, yeah. see you terus next video darain. Ciao, darah. Da da da, da da da salam time traveler.